kita masuk di materi. Saya akan memanggil dulu siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa namanya ya? Baik. Adrian, hadir Pak. Ali Ibran, hadir Pak. Amira, hadir Pak. Anjur, hadir Pak. siapa tidak hadir? Anjur. Iya. Oke. Oke, siap. Ya, sebelum kita lanjut di materi selanjutnya masih ingat pelajaran yang lalu? Sampai masih ingat? Sampai masih ingat? Sampai masih ingat? Sampai masih ingat? Sampai masih ingat? kepada masih ingat? Sampai kepada Sampai masih ingat? Sampai masih ingat? Sampai masih ingat? Sampai masih ingat? Sampai Memang yang salah. salah. Oke, okay, benar ya? Salah. Iya, ya, silakan. Iya, oke okay, benar ya? Iya, dan Allah kepada para oke, okay. ya yeah. oke, okay. kita akan masuk di materi hari ini yaitu dalil menakli iman kepada kitab-kitab Allah yeah. kita masuk di tujuan pembelajarannya, diperhatikan di layar saya akan percayaan ya yeah. Jadi tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sensitif kemudian di situ perbelajar ini peserta didik diharapkan mampu ya diharapkan mampu satu membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. yang kedua menampilkan perilaku penilaian sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. yang ketiga menemukan dalil-nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya dengan cepat. yang keempat menelaah dalil naqli tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an dengan benar. Yang kelima, menafsirkan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang terakhir, membuktikan paparan makna dalil naqli tentang kitab-kitab Allah disertai bukti-bukti bukti lain yang berdepan berkait dengan kemeradaan kitab-kitab Allah mulai-mulai Tawah, mulai Sabu, Injil, dan Al-Qur'an pendudukan dari Nabi tentang nama-nama kitab Allah dengan benar Oke? Okay? Oke? Okay? Masih saya lanjutkan dulu Masih ingat keperjalanan yang ya Nama-nama kitab ada berapa itu? Empat Empat, apa itu? Udah Dengan cuma kelompoknya, ya, saya masih, ya, saya perhatikan, disimak baik-baik. about the right Yeah Satu ciri umat yang beriman adalah mempercayai empat kitab suci yang diberikan Allah swt, yaitu Kitab Tawar, Zakar, Injil. Adapun terhadap Alquran, umat Islam wajib mempercayai dan mengamalkannya. Saya ulang sekali lagi. Di sini jangan sampai keliru. Bahwa kita cukup mempercayai adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran Itu sebagai obis-obis seperti itu Sedangkan terhadap Al-Quran kita wajib memperkaitkan juga mengamalkan Nah disitu lewat pergunaan yang cukup sampai keliru Demikian membelajar kali ini selamat belajar, semoga apa yang kita belajari hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita dapat selamatkan kelimaan kita Allah subhanahu wa ta'ala Tetap cekai iman Dan imun selalu Saya akhari Wassalamualaikum sudah menilang ya tayangan video tadi, dengan ah. ya, tayangan video tadi ya kita akan berdiskusi. saya akan bagi kelompok dari disana kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. sebentar silakan didiskusikan bersama teman-temannya tentang dalil nafli imam kepada kitab-kitab Allah -kitab. Oke, sebentar saya yang kertas, coba diskusikan dan masing-masing kelompok, kelompok dan kelompok lain menanggapi hasil kelompok dari kelompok lain itu. Sudah paham ya? ya Oke, saya akan berikan kertasnya. Ini yang sangat mengecam saja. silakan. Ya, silakan. Oke okay, sudah selesai. Ya. Pak. Sudah selesai kita lanjutkan ya. Ya. Oke okay. sekarang kita akan masing-masing kelompok akan akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah selesai kan? Ya. Pak. Kelompok mana yang duluan mau presentasi? Ya, Pak. Kelompok ya, tiga. Senang kelompok tiga berdiri. Eh. Yang lain dikurhatikan baru ditanggapi ya? ya. Oke, silakan kelompok teman al tinggal. Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah SWT yang terjaga Kemuliannya maksudnya saudara awal dituduhkan sampai sekarang bacaan Al-Quran Yang di... Tidak mengalami perubahan Baik penambahan Maupun pengurangan Jumlah surat dalam Al-Quran Sebanyak 114 surat Ditunjukkan dari masa Turunnya surat yang, yang Ditunjukkan Sebelum Rasulullah S.A.B. Nijrah ke Madinah dinamakan surat Makia, selendang surat yang digunakan setelah hijrah ke Madinah disebut Surat ma Madamiah. Tuhan Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan itu akan menjadikan kehidupan terhalang. Ter ter ter dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya tujuan hidup sebenarnya adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat sebagai umat islam kita harus menciptakan Al-Qur'an dan bertak-bertak untuk menjaga serta mengamalkan isinya Oke okay. sudah benar ya. Oke boleh berhenti dulu. Okay. Kemudian saya persilahkan duduk. Anak murid lain mau bertanya. Siapa kelompok satu? Oke okay, silahkan kelompok satu. Kelompok tiga di pertiga pertanyaannya kelompok satu. Iya. selanjutnya nomor 3. Al-Qur'an dikatakan kitab suci yang terjaga di dunianya. Karena saja awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Qur'an di, di bacaan Al-Qur'an dan isinya tidak mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan. Oke, okay, benar? Terima ya ya, Oke. Okay. <tuh> <tuh> satu dalil naqli wetak propaganda kita kita perlu selangkah kurang nomor satu Benar ya? Lepas, ya ya. Ya, dulu. Ya. kelompok satu Ada lagi? Siapa lagi? Kelompok yang mau presentasikan asas Kelompok empat Silakan, kelompok empat Ya. Yang lain diperhatikan, buat tanda ya. Oke, silakan kelompok empat Waalaikumsalam kita masih selesai kita selalu diperlukan pada abad ke-10 SM kita selalu diperlukan oleh Allah SWT kepada Nabi dan salam untuk bangsa Bani, Israel atau umat kita begini diperlukan pada abad ke di daerah di ada buku kitab ini ditulis dengan bahasa titik Oke, sudah benar ya? Iya. Beri aku duduk kelompok empat. Kemudian saya persilakan duduk kelompok empat. Ada kelompok lain yang mau mendampingi ya, kelompok dua? Ya. silakan kelompok dua berdiri. Perhatikan kelompok empat. Ah. Saya akan bertanya kepada kelompok empat. Iya, silakan. Iya Bahasa yang digunakan dalam kitab adalah bahasa kiki. Oke bahasa kiki. Oke benar-benar ya. Iya aku Oke. Jadi tadi materi kita adalah dalil nabi. Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Allah Ya, mungkin masih ada yang mau bertanya Tentang dalil negeri Siapa ada yang mau bertanya? Tentang Oke, okay, silahkan Apa dari ilmu ini? Tentang dalam kitab Allah Ya, jadi dalil Dali negeri tentang iman kepada kitab-kitab Allah Yang pertama adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 16 ia berbunyi ya dihi di billahi malik tawar duwa lahu tsurur as salam far minat nurmati ila lo bi ismihi wa yahdihil ala shirati mustaqim artinya yang menurunkan kitab kepada manusia dengan sebenarnya dan menggunakan kitab yang diturunkan sebenarnya dan menunjukkan jalan yang lurus. Jadi sudah paham ya? Pak? Ya. Jadi sebelum ini sebelum terakhir pelajaran hari ini saya mendengarkan dulu bagaimana pembelajaran hari ini baik atau senang? Senang. Senang ya? Sudah paham ya? Ya, Insya Allah. Sebelum kita tutup, saya akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi dikerjakan secara berkelompok ya. Insya oh. minggu depan saya akan periksa. Oke, saya bagi kertasnya. Sebelum kita masuk di eh, menutup acara ini. Oke, kelompok satu, kelompok dua, kelompok. Ya, ya. ya. Jadi insya Allah hari ini sudah berakhir. Insya Allah kita bertemu minggu depan dengan materi yaitu menunjukkan kebenaran dan keadilan. Insya Allah minggu depan ya. Ah, iya, sebelum kita menutup, silahkan kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Silahkan, kalian.